Hari itu aku mengajarkan mereka lagu Berkibarlah Benderaku". Aku sangat senang bisa mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia kepada generasi anak-anak ini, dan mereka pun sangat bersemangat menyanyikannya. Namaku Winda Lobo, biasa disapa Ibu Winda. Aku salah seorang guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan, tepatnya di Feeding and Learning Center Windesi, Yapen Utara, Papua. Tidak terasa sudah 8 bulan aku berada di sini dengan berbagai perbedaan yang ditemui. Seperti perbedaan bahasa, budaya, kebiasaan, dan cuaca. Tapi dengan melihat sejumlah anak-anak ini, membuatku percaya dapat membantu dan membawa perubahan bagi mereka. Dan kehangatan masyarakat di sini membuatku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari mereka. Setiap harinya, Aku dan rekan guru bersama-sama mengajarkan anak-anak tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana bertingkah laku yang sopan. Mereka pun sangat antusias untuk belajar bersama kami. Selain belajar di sekolah, seringkali kami mengajak anak-anak untuk belajar di pinggir pantai dan halaman sekolah. Di luar jadwal belajar mengajar, kami sering diajak anak-anak untuk beraktivitas di luar, salah satunya mencari kepiting. Cari apa? Kepiting! -te Bu, cari kepiting di mana? Di mana? Pemangai. Caranya? Gali! Gali! Ligit? Lubang! Oke, let's go! Kebersamaan kami semakin hari semakin terbangun. Aku sangat senang dengan perubahan yang terjadi pada setiap anak. Aku berharap kelak mereka semakin bersemangat belajar demi menggapai setiap cita-citanya. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Windesi, YAPEN, Papua. Helping people live a better life.